Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang menjelang sore hari ini persahabat dia ada vitamin bahagia yang kita dapatkan dari AAB ni Sofian Wow kali ini vitaminnya datang dari calon pengantin persahabat ya masya Allah Setiap selalu AAB mudah-mudahan acara akan nikahnya lancar Dan tentunya kita selalu menunggu keluarga besar akan berkumpul di acara pernikahan AAB ni Sofian Semoga Leslar selalu sehat, selalu bahagia, dan semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian juga perselabat kita simak di sini ada sebuah postingan dari akun Abang underscore L. Ini mengunggah postingan yang mana ini adalah hasil untuk voting ya buat karya-karya terbaik ke Les Total Tetap semangat, vote tetap kompak. Masyaallah banget ya Dan kita dibikin salvo kalimat caption yang dituliskan Padahal hasil nyata Borong 5 piala waktu itu Voting di aplikasi Jukes Tapi masih aja ada yang Fitnah L2W Makan uang donasi Hasbunallah wa ni'mal wakil Padahal yang fitnah itu belum tentu donasi Vot modal cuman bacot doang Semangat sayangku Anggap aja sampah Lesti kejorah L2W Memang banyak sekali persahabat orang-orang ya. Memfitnah L2W sebagai fanbase Lesti dan Rizky Billar Yang mengumpulkan donasi untuk dukungan buat Lesti dan Rizky Bilar Banyak oknum-oknum yang tentunya memfitnah L2W Makan uang donasi voting Kita lihat juga persahabat ya voting L2W Mengunggah sebuah posisikan kalimat panjang, terima kasih dukungan teman-teman. Ya, kami akan upload bukti juks yang dipermasalahkan tukang fitnah ke sana kemari. Bukti juks dua tahun lalu, Alhamdulillah, nanti kami hitung satu-satu. Kami nggak akan nuntut di dunia, kami akan nuntut kalian ke akhirat. Orang-orang yang dengan teganya memfitnah kami semua. Kami cukup adukan nama-nama kalian kepada Allah, saran sahabat yang Masya Allah. Hati-hati persahabat -hati, yang suka membuka mitnah, pasti balasan selalu ada. Kita lihat juga persahabat ya, bukti nyata L2W sebagai fanbase yang luar biasa selalu menjadi garda terban untuk mendukung Bunda Lesti Kejora Rizky Bilar di ajang manapun. Semoga warga Konoha terus kompak, terus solid untuk selalu mensuport idola kesayangan kita. Di postingan ini pun ada sebuah kalimat komentar yang diberikan. Salah satunya dari akun Muhammad Dasraf Marzah mengatakan, Sabar aja, lihat Lesti, banyak yang fitnah dan menghina dia tetap diam. Serahkan sama yang di atas, kita tetap di belakang idola kasih semangat. Kalau kita ikut jatuh, idola kita siapa yang menguatkan? Kita fans sekarang jadi tonggaknya. Betul sekali persahabat ya. Ini baru benar, kita sebagai fans sejati, jangan tentunya... Kita ikut terjatuh. Idola kesayangan kita lagi ada masalah. Kita sebagai ya untuk mensupport, untuk menjadi penyemangat buat Lesti dan Bilar. Tetap semangat untuk warga Konoha. Dan selanjutnya persaba disimak juga ada sebuah kabar terbaru yang diterapatkan. Siapa yang sudah menyaksikan acara Rumpi No Secret. Di situ ada bintang tamu Bang Boril persahabat yang tentunya memberikan pernyataan mengenai keluarnya dari Lestler Entertainment. Kita bisa ambil poin yang sangat penting banget dari Bang Boril Bang Boril memang orang yang sangat baik Bang Boril itu mensupport dan mendukung keduanya Baik Lesti maupun Rizky Bilar Kita melihat tentunya postingan-postingan foto Bang Boril bersama Lesti Kejora Ini terharu, mudah-mudahan ya Lestler bisa bangkit kembali Amin Momen ini pun juga kembali oleh akun Lesti, Fatih dan official. Ada kalimat caption yang dituliskan mengandung bawang. Bawang terbaru nih, persahabat. Kita lihat juga tanggapan komentar banyak sekali diberikan. Diantar dari akun Ivaleslar, Bang Boril, salah satu orang yang paling setia dan dede dari gadis sampai udah nikah. Hal yang paling gua takutin, persahabat tuh. Ada juga tanggapan lain dari akun Arkan Lenny. Sedih, saya aja hanya sebatas fans kadang masih nggak percaya. Tapi apa mau dikata, semua sudah takdir, sudah jalannya seperti itu. Semoga semua tim LE bisa lebih sukses lagi di luar sana. Amin. Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram. Hana 26 nisa mengatakan, Bang Boril support keduanya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Amin. Hanya doa dan tentunya dukungan yang kita berikan juga untuk Leslar, Semoga Leslar selalu menjadi contoh untuk warga Konoha Dengan kesabarannya, dengan humble mereka kepada siapapun Semoga rumah tangga Lesti dan Bilar pun kembali rukun dan bahagia Kita hanya bisa mendoakan untuk Leslar kita masih menunggu kejutan terbaru hingga kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fati Update yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru mengenai Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.